Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Cep, cep. Innalhamdalillahi Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu <coughs> <coughs> Wa na'udhu min sururi anfusina Wa min syaiti a'malina Ma'iyahdillah fa'huwal muhtadi Wa mayyudlil falahati ala Qolallahu ta'ala fi kitabihi l-karim Wa'amu'l-ibu'l-lahi minasyaitanir rajim Manihtadah yahtadi li nafsih Wa mandullah fa'innama ya dhillu alaiha wa hatta anna hadirin hadirat bapak ibu yang dirahmati Allah marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. bismillahirrahmanirrahim <tuh> Quran surat 6 di ayat 25 Allah menyatakan lah? menyatakan ini wa minhum mayyastami'u ila'ika wa ja'alna ala kulubihim ayyafkahu dan di mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu Padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, okay. sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Yeah. Okay, terus. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, maka eh, mereka tetap tidak mau beriman hmm. kepadanya. Ketan, Pak Bu ketika Rasulullah diutus oleh Allah diberi oleh Allah bahan untuk dakwah untuk li memberikan peringatan kepada kaumnya tapi kaumnya tidak mau mendengarkan bacaan Al-Qur'an tidak mau tahu isinya okay. Karena enggak, enggak mau tahu, enggak mau mendengarkan, enggak mau melihat. Sekalian ditutup oleh Allah. Jeliat ditutup. Allah. Pendengarannya ditutup. Penglihatannya ditutup. Sehingga Rasulullah walaupun membacakan, walaupun dia mendengar, walaupun dia tahu. Maka mereka hanya mendengarkan, tapi tidak bisa masuk, tidak bisa meresap menjadi hidayah, karena sudah ditutup rapat. Itu kesalahan dirinya karena keras kepala, keras hati, tidak mau mendengar Rasulullah, tidak ngerkam Rasulullah. Ditutup sekalian kali Allah. Niki, balik nikin dan jika mereka melihat segala tanda kebenaran nah walaupun mereka itu tahu bahwa itu benar terus ya Allah mereka tetap tidak mau beriman kepadanya ya, tidak mau walaupun itu sudah kelihatan benar itu sudah bisa oleh akalnya tapi mereka tetap tidak mau beriman Nah, tujuannya mendengar apa? Tujuannya melihat Rasulullah. Tujuannya mendengar hanya untuk hujah mereka, Pak Bu, supaya bisa mengolok Rasul dan mementahkan dakwahnya Rasul. Karena itu, di ayat ini sebetulnya kata Ibadah Jauh, "Kau jadi sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu untuk membantah, karena dia hidup supaya punya hujah, punya alasan untuk membantah alasannya apa? Yaqunullalina lagi in haya illa asatirul awalini orang-orang kafir itu berkata Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu nah itu bantahnya jadi mementahkan supaya mentah Abu Lahab ye. Abu Lahab itu ada ayat yang diturunkan oleh Allah surat ini, jenengi surat ini apa? Lahab itu kalau Rasulullah itu kesana kemari dakwah, pidato di hadapan masyarakat menyampaikan risalahnya untuk no gurih ada bu lah bu percaya iki. percaya tidak ada itu ojo percaya tidak ada bohong orang itu tukang bohong itu sihir yang dipakai itu jadi Rasulullah selalu diberi apa? diintai kemana saja Rasulullah datang didengarkan oleh abu lah tapi sekarang hatinya sudah dikunci mati Bu, maka Abu Lahab tidak bisa mengambil pelajaran di masa itu bahkan mereka si Abu Lahab ini wong ngoong mendengarkan itu supaya gak percaya kepada Rasulullah itu setiap kali Rasulullah kemana pidato kemana menyampaikan Islam baru itu Nabi Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu koyo koyo jamake ngoten. Melo ae itu melo ngacu. Mengikutinya itu dia membuat apa? menyarankan kepada mustami mendengarnya itu supaya tidak ikut Muhammad. Nah, juga orang-orang kafir yang lain itu mengatakan bahwa Quran itu dianggap dongengan kurang terdahulu. Dahulu, Quran itu kan ya, Quran itu kitab isinya sejarah, tapi Quran itu bukan kitab sejarah. Quran itu ya isinya tauhid, ya isinya muamalah, ya isinya sejarah, cerita masa dahulu. Tapi Quran bukan kitab sejarah. Al-Qur'an itu walaupun menceritakan sejarah itu namanya Firman Allah Firman Allah itu jenis kitab suci selama tidak dirubah itu namanya kitab suci maka mereka yang seperti ini Bapak-Ibu sekalian itu kalau di dalam tafsirnya Ibnu Kasih itu disebutkan seperti okay, orang yang di apa diseru tetapi dia tidak mengerti seruan itu tadi dia noleh kalau diseru noleh tapi gak ngerti apa disini seruan kucing kucing ya biasa kita beri makan nggak dijaomong kena nggak udah bisa kan tapi kucing bisa nggak dipanggil bisa bisa, pondok kucing biasanya kucing jantan itu, kulit mari mangan itu terus digini, pintu diuji, ceret, pondok sandal diuji, ceret, kucing, aja nih kelakuan nih wadah nggak sembarang diuji, terus diambu ambu, udah sambu. ambu kencingnya berarti itu daerah kekuasaannya, kucing yang lain darah aku, loh, ini gak pedang, mbak, kencing saya ini yang mulai. Berarti ini ada kekuasaan lain. Lain kucing yang lain datang, itu siap-siap. Kulau buatan bahas pertarungan di kucing, tadi ya, ngerti, ketika kucing, kambing, kalau berbuat seperti itu, ketika mau kencing, terus yang biasa, saya makan di kucing dulu, bonggok di kucing, ayo, ayo, kencing aku dulu, eh hey, kucing kamu gak boleh kencing disitu kucingnya ngerti ya ngerti buatan ya di kawano sapu melayu kucingnya tapi kucing itu diajak bicara nggak mau ketika, hei kucing kamu jangan kencing disitu kucingnya noleh itu gak noleh tapi gak ngerti di surat 2 ayat 171 itu digambarkan kata Wa man salul ladzi nakafaru kama salil ladziyan iku dimala yasma'u illa du'a aw wanida ah summun dukmun umyun la ya'kulun wah wow, di terjemahan dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir perumpamaan orang yang menyeru menyeru pada orang kafir ya para da'i oh, dulu wasul ya nabi, rasul pengharisnya al-ulama'u ambiya nah para da'i, para kiai, para ustad menyeru kepada orang kafir ya Allah ya adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Oh, mau dompet? Manggil binatang ternak, tapi dia tidak ngerti seruannya itu. Selain se, hanya seruan saja, sebuah seruan mendengar selain panggilan dan seruan saja, binatang itu tidak mendengar. sampai seruan toh artinya tidak mendengar ini tidak bisa mengambil, tidak ngerespon apa oh, sing karakter yang dihomong kalau hewan dibawa ke rumput-rumput, eh, sebelah rumput ada jagung jadi ini hewan ini wah ini makanan saya yang enak ini jagungnya itu honggo, tumbuh baik, dimakan Kemudian yang punya hewan tadi memanggil hewan itu, eh sapi jangan makan jagung, ngerti gak jago? Anu, sabi nggak jagung? Anu, sapi nih, Enggak ngerti aku. Cuma mendengar seruan itu, main noleng tengkal, noleng. Tadi malam mana? <laughs> Begitulah orang kafir itu diposisikan oleh Allah seperti itu. Bang. Ketika ada seruan, seruan tauhid, ketika ada seruan, seruan untuk mu'amalah, ketika ada seruan, seruan untuk infak, dan seterusnya. Itu hanya dengar seruan saja, tapi dia tidak bisa mengerti untuk apa infak itu, baiknya seperti apa orang yang bertauhid itu. Bagaimana orang yang berbuat baik di hadapan Allah ketika masih di dunia, gak ngerti bu. Naik kerumut toh, agaknya. Kenapa mereka kok seperti itu? Dikunci mati oleh Allah, dikunci, cerat, sing dikunci mati lho Nabi, ini kira. Mereka tuli uli. Jadi dia dikunci mati, tapi kerumut, dikunci mati. Tapi lah ono api, gasan berpu, tak bisa move. Wah, kurang kalau sudah sudah dikunci mati hatinya oleh Allah, wah celaka orang itu pasti kendaraan Fir'aun itu sudah dikunci mati hatinya masih seruane siapa Nabi Musa sampai ngotot tidak akan bisa masuk loh. karena sudah dikunci mati berat orang dikunci mati ini kok, oleh mereka punya anak punya cucu, ya. punya cucu pekerjaannya get sosial masyarakatnya status, status sosialnya baik tapi dikunci mati oleh Allah pendengarannya mereka tidak dikunci mati saja pendengarannya apalagi bisu bisu, terus dan buta oh. bisu ini berarti mulutnya pembicaraannya dikunci mati gak iso muni api Bu tidak bisa dia bicara yang baik, bicaranya mesti buru-buru. Matanya dikuci, matanya dapat melihat, tetapi buta mata hatinya. Penglihatannya buta, nggak bisa melihat yang baik. Ini baik, ini buruk nggak bisa berdebat bang. Makanya terus ya Allah, lebih dikunci mati telu telun ini dikunci mati di akhir ayat. Fahum layakilun. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Yeah. Akhirnya mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan itu, yang diserukan itu nggak ngerti mereka. Kalau sudah semacam ini bapak-bapak sekalian, maka yang terjadi adalah apa, di ayat 25 ini, sama dengan nih, wa'iya rawkullah ayatin minubiah dan jikapun mereka melihat segala tanda kebesaran kebenaran mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Mereka niku telah melihat ayat-ayat telah melihat dalil-dalil hujah yang jelas bukti-bukti yang nyata tapi mereka tetap tidak mau beriman mereka sama sekali tidak mempunyai pemahaman dan tidak pula juga mempunyai kesadaran oh, surat 8 ayat 23 nih, walau alimallahu fihim ya la asma'ahum kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada padanya, umpamu Allah tahu kebaikan ada di dirinya itu masih gak okay, bu. tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar Kalau umpamu masih dilihat oleh Allah wow, kebaikannya ada itu, di dalam hatinya wah wow, ada kebaikan gak dikunci mati Bapak. tapi lah kebaikan sama sekali, dikunci mati hatinya lewis dikunci mati, sumum, bumun, umyum, fawum layakkilun mereka tuli, bisu, buta mereka tidak mengerti apa yang diseru itu tapi orang di tengah masyarakat, ngebar. sehingga kalau mereka mengikuti kepada Rasulullah mengikuti kepada kegiatan Islam dia tidak meresapi apa yang diikuti tapi mencari celah ya apa caranya aku menjatuhkan Islam ini tak delo itu gak dalil gak hujah untuk mem membantah kebenaran yang datang dari Allah itu sehingga mereka mengatakan dengan hujahnya itu Ya Allah binak faruin, hada illa asatirul awalin. Oh Muhammadiku, goh ayat itu, ikut saja nihmu, duduk -du -du Tuhan yang Maha Kuasa, tapi itu adalah cerita, ceritanya orang-orang dahulu diucapkan. Memang Quran juga ada seperti itu, tapi kan tidak semua. Ya Quran itu cerita, menceritakan orang dahulu itu alasan mereka sehingga kalau di masa dulu seperti itu di masa sekarang ada enggak? ada, ada. ikut pengajian ini, tapi di dalam pengajian itu dia tidak meresapi isinya pengajian <SILENCIO> tapi boleh celai opo salah salahnya boleh salah ah menik urusan karu hakim <SILENCIO> ada itu biasa Allah bapu saya kita ambau jadi dalam, tapi si melok. tapi dia tidak mengambil pelajaran karena di sini ada kotor di dalam jiwanya ditutup oleh Allah hanya mereka datang untuk mencari celah bagaimana bisa menerobos orang itu nanti ada hubungan dengan ranah pengadilan, misalkan e, zaman sekarang ini maka di ayat 8.26 ini kita wahum yan, yan hauna anhu wa yan au na anhu Niki. mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Qur'an nah di sini ditambah lagi dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Nah, perilakunya. Jadi yang pertama, yang pertama nggih. Gawe acara supaya Qur'anku lemah. Sing disampaikan Rasul itu. Dituduh bahwa Qur'an itu cerita-cerita zaman dahulu. Ini satu. Yang nomor 2, berperilaku laku bergerak. Wong kau, oleh percaya. Kau oh, ngejauh percaya karo si A ini. Itu adalah orang yang sangat dibenci. Orang ini adalah bahasa Amerika ini termasuk Wong keras, ojo melo Wong ini. Mengerti gak lu? Maksud bahasa ini gini, bahasa ini Quran. Wong keras, ojo melo dirinya sendiri juga tidak mengikuti wayan awunan bu dirinya sendiri juga nggak ngikuti ngejak wong-wong nurubagasi -wong, orang supaya tidak mengikuti Adalah. dirinya sendiri juga nggak ngikuti tapi melok betul melok dalam satu kelompok bapak ibu sekalian kalau Allah mengatakan wa illa dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri iya sakjane mereka itu bukan membinasakan orang lain <laughs> kalau perilakunya seperti itu yang binasa sih dirinya bukan orang lain Pak Bu bukan orang lain pertanyaan saya terasa tidak mereka kalau membinasakan dirinya sendiri Botan. makanya akhir ayat wah sedang mereka tidak menyadari tidak dari kalau dirinya itu binasa Loh, kok bisa binasa? Gue bu binasa mereka mereka ini yang hauna anhu yang pertama itu dikatakan bahwa yang yan hauna anhu ngejak wong Ngatanya? menjauhkan mereka dari Al-Qur'an dengan demikian berarti mereka menggabungkan dua perbuatan apa? yang kedua-duanya buruk yang yakni mereka tidak mau mengambil manfaat siji dan yang nomor dua tidak menyuruh seorang pun untuk mengambil manfaat jadi ala mau ngejak wong supoyo, supaya, dua si supaya gak percaya ikut dua-duanya sesat, ikut seni yan hauna sisi situ yang auna, ini yen yan hauna yen yan auna, yen houna, miklow, yen houna, miklow, wong houna, miklow, yen houna, miklow, yen houna, miklow, yen houna, miklow, yen houna, miklow, yen houna, miklow, Eh, okay, yang kedua, kalau menurut pendapat pendapatnya Ali ibnu Abi Talha itu menyatakan ya, kan mereka menjauhkan manusia dari Nabi Muhammad saw agar mereka tidak beriman. Kalau menurut Muhammad ibnu Hanafiyah dalam Tafsirnya itu menyatakan dahulu orang-orang kafir Quresh itu tidak pernah mendatangi Nabi dan melarang orang lain untuk mendatanginya bodoh <guruh> kan? Yeah. maka pendapat yang kedua ini yang dilewatkan oleh Sofan as yeah, itu menyatakan ya dan sehubungan dengan ayat ini bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Thalib ia melarang orang mengganggu Nabi lalu Said Abu Hilal mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan seruan semua paman Nabi SAW yang berjumlah 10 orang semua paman Nabi itu masuk abu lahab, abu jahal, dan abu-abu yang lain tuh, Bapu. abu Talib barang nggak ya paman Iya. Jumlahnya sepuluh, yeah. gitu. Itu memusuhi Rasulullah kecuali yang tidak, termasuk Hamzah nih paman Rasul, mati Sahih, Ali, Ali bin Ali bina abu Talib. Eh. Abu Talib pamani Rasul tapi menjaga Rasul dari serangan orang-orang kafir Quraisy. yang lain Pak Bu oleh jenisnya Umar Ibnu Hisam Rasulullah pernah doang ini Ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan salah satu Umar kalau tidak berkasa Pak pengaruhnya besar Siji Umar bin Khotob nama Loro, loro Umar bin Hisam lah Umar bin Hisam juga termasuk Abu Lahab, Abu Jahal itu orangnya kuat pengaruhnya besar tapi rupanya sih dipilih oleh Allah Umar bin Khattab yang membesar, termasuk tokoh dari sahabat Rasulullah yang membesarkan Islam diberi hidayah Umar bin Khattab bukan Umar bin Islam sehingga Umar bin Islam memusuhi sampai Rasulullah wafat sampai dia wafat bapak-bapak sekalian sampai Allah menurunkan ayat khusus bangupamani Nabi jenis Abu Lahab Tabat Yada Abi Lahab Terus? watab, Sama terjemahkan ini Surat Lahab Surat yang ke-111 Nih, sama terjemahkan ini yada Nih Binasalah kedua tangan Abu Lahab Dan sesungguhnya dia akan binasa Allah menyatakan binasa Kedua tangannya, soalnya loh, tangannya Abulah Abdi, itu kayak gini, gue awak nanti melok Muhammad, gak wah, tapi menghadang orang-orang supaya tidak mengikuti Muhammad. Oh, nomor dahulu gue, oh, nomor uang gue tadi, loh, ngerusak isinya. Oh, binasa, nomor lu, loh, Abulah itu, sampai fujui loh, Abul, kayu-kayu hotel. Kalau temriki, kalau di sini itu namanya, misalkan ada sesuatu yang bisa dipakai untuk menghalangi perjalanan. Seperti ada durinya begitu, itu dikumpulkan Pak Bu, dipakai untuk menghalangi perjalanan Muhammad menuju ke masjid. Jalan gang-gang yang Rasulullah akan keluar itu ditutup dengan duri-duri. Ini bujurnya Abu Lahab. Kenapa kok disebut Abu Lahab? Abu bapak. Lah, abiku cemerlang. Bu Anteng bongeja. murung umur-umurunggung merah oleh sinar matahari. Uwi ganteng. Bu Juni Ummu Jamil disebutkan Ummu Ibu Jamil cantik Bujune bujuh cantik gambarannya yuk aduh ini pucu Gambaran, Yu, ayo, edin, kurung tawro tapi disebutkan Ummu Jamil nah Rasul Allah mengatakan gak terima tangan gak terima perbuatan ising celaka ma'ahna anhu maluhu wa makasadu Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sih diusahakan nggak berbeda nggak ada manfaatnya, nggak berfaedah Duit harta kekayaan kekayaannya tidak berfaedah sama sekali. Sih diceritakan lagi Wongi sekarang wis mati Sekarang sudah tidak ada. Abu Labi itu sekarang sudah tidak ada. iki diceritakan Berarti no Berarti nuk mau nih apa ya rasane? di alam barja, mungkin kita bisa balik lagi mungkin kita korek kita bisa ditahan, kita tidak ada makanya ancamannya Allah ibn saya selanaroh ya talah ta hadir kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejola dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar fi jidiha ablumin masadu yang lehernya ada tali dari sabut, nanti diri gue tali, dan gue, gue kayu. Kayu ini dipakai untuk menghalangi perjalanan Rasul ketika mau ke masjid. ganti Rasul ditutupi sampai kayu yang berduri, itu pekerjaannya. soalnya alimis angel, angel ge, wong wong sih di, di nih ya mesin kater dan juga akhirnya melar Rasulullah, nah, kok dia ya, akhirnya Husnain secara pribadi diserung rumahnya bang dengan apa kayu-kayuan yang akhirnya Rasulullah itu sulit untuk berjalan, nah, gitu, nggak dipantau Allah mungkin semuanya dibantu oleh Allah sampai turun ayat khusus untuk Abu Lahab sampai bujune lekono ayat turun isinya ngancam pasti uang dulu niku masuk neraka nanti jangkok nah, lek like sing masuk surga lek like tahu turun ini mesti uang gu petu abang Kep kepingin ketemu di sini Abu Lahab nih di sini jenisnya Abu La'ab oh, surga kan menendeng kan orang sing rokok nih kan ketemu dulu ngelencernya ngerokon, belok orang ngerokok bisa omong-omongan kalau orang ngerokok orang surga itu gak bu? Nih, coba ya, kalau di situ omong-omongan ini ada salah satu ayat ini mengisahkan di surat Al-A'raf ayat 44 ini gini Allah menyatakan begini Surat billahi 7 ayat 3 Okay. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, Hei. 'Berarti penghuni surga di gumoro, nang rokok, ngomong, ngomong Sesungguhnya, kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjadikannya kepada kami. Hei, alim rokok, aku lama ya, surga. Saiki westiki iharu Allah pun janji cari tiki makanan teko burung daging burung. Aku wes online. Yeah. Tapi yeah. gak enak ayat ini kode, ya, aku. Karena di ayat lain ada ada sungai madu, ada sungai anggur ada sungai whisky yang tidak mengakomor yang tidak memabukkan Wes aku lekat, dijanjikan Allah waktu di dunia dulu sekarang sudah saya nikmati semuanya buahnya didekatkan oleh Allah sudah saya nikmati semuanya lalu takutnya maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu biar jari-jari dunia itu oleh anak Allah gak mengikuti Allah dan Rasulnya akan dianggap awakmu bisa oleh jari sini neraka menjawab mereka penduduk neraka menjawab betul betul Allah, ya aku oleh. ya apa ya uang lorol tapi siapa? So? Jawab. Soalnya nggak mati bang. Masalahnya nggak mati. Lalu malaikat, malaikat menyuruh mertamu. Kemudian seorang penyuruh malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu. Ah, oleh suruh oleh miringatan. Allah Nabiullahi Allah Golinin. Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Oh. Itu zalim. Kutukan Allah diberikan pada orang-orang selamanya, Bapak-Ibu sekalian. Itu proses ketika kulo panjasa diberi kesempatan oleh Allah di dunia ini, maka mari kita pergunakan. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Allah di ayat 27 di surat al-an'am niki di ayat 27 niki niki Allah menyatakan gini A'udzubillahi minasyaitonir rajim walau tarau izukifu 'alan nari faqalu ya laitana nurddu wala nakdzibu biayatir robbina dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka. Nah. Kalau kamu ya Rasul melihat orang itu dihadapkan, guru masuk loh kamu. Belum masuk Dihadapkan. Dihadapkan itu berarti calonnya masuk. Caranya pinggirnya dihadapno. Lamun nah, sing dihadapkan ke neraka itu pasti dijrongkonen neraka kamu kowe horosi diuncal to. No. Ana ada hadis summa ul kemudian seret dan lempar kendara. Lek sing malaikat Pak Bu, <tri> mungkin seret dulu sak langit ngunu dhuwure. Malaikat sing embel. Ya lalai dhewe sing nglempar meglutep ul to. Ala malaikat sing lempar mungkung tunting-tunting-tunting gak mudhun-mudhun. Ya, baru setahun mudhun jariah Teh, Pak Bu. Hampir. Aku nggak itu, aku terus. subhanallah. Pak, Bu, dihadapkan kendaraan, kamu ambil uang, itu Lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia. Dan aku mau padahal nantinya umno, umno. Ini kurang lebih, umno, umno, aku? umno, umno, umno, Terus, ya? dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Maka aku gak mendustakan ayat-ayat Allah. Semuanya ayat-ayat Allah. Semua Al-Quran itu akan saya imani. tadi wis mati, bangun. Iki wis ngadem rokok. Cari malaikat, kaset cak. kaset dulu kamu diberi umur panjang itu, nggak kamu pakai. Kaset kamu ngomonginiku, kamu sudah di hadapan raga. Wongi ngomong malingnya, kan? Terus ini. serta menjadi orang-orang yang beriman. Kamu, aku dibalik nantinya untuk... Aku akan tidak akan mendustakan ayat-ayat Dan aku akan menjadi orang yang beriman Ya Rasul, kalau kamu melihat seperti itu Nanti Minalmuminin Ngomongannya, Ong itu Di akhir ayat ini Tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan Mengharukan, Ya Rasul Kalau kamu melihat posisi di masa itu Tentulah karena itu Bapak-bapak sekalian di ayat ini Bapak. di ayat ini ada orang yang menyesal luar biasa penyesalannya. Bagaimana penyesalan mereka itu? Nah, jenungnya penyesalan yang luar biasa Pak Maka mereka itu nanti akan mengalami penyesalan yang Bertubi-tubi, penyesalan tentang sodako, penyesalan tentang ibadah, penyesalan tentang keyakinan. Oke, okay. orang menyesal di sini dibagi dua: satu menyesal sebelum mati ketika sakaratul maut dicabut, itu mulai manusia menyesal karena mereka diperlihatkan oleh Allah dunia tapi dia mau berbuat dunia itu untuk baik, tidak bisa nyawa sudah ditenggorokan lalu yang kedua penyesalan setelah kematian ketika di alam akhir nanti mulai dihadapkan ke neraka sampai dimasukkan ke dalam neraka terus apa penyesalan semacam ini terus bagaimana ucapan mereka bapak ibu sekalian, sampun setengah wolu Oke, okay. maafin sakit diteranglah sanigi. Insya Allah diterangkan pada waktu dan gelombang yang sama. Oke, okay. saya beri kesempatan ada yang bertanya. Mega no, no, Bu. Oke, okay. begini dong, nikmati, dengarkan supaya ada, supaya mendengar. Berkaitan exteng-, dengan puasa Saban yes, Bu. Cek, cek. Okay. puasa Saban itu sekalian karena bulannya sa'ban maka kalau kita berpuasa niatnya niat sa'ban jadi niatnya sa'ban misalkan sahur orang sahur itu berarti besok kan puasa ya, ya. tapi orang masih poso gak sahur aku gak ada sahur gak apa-apa tapi bis niat menih poso. niat itu gak perlu diucapkan tapi menihku poso di bulan sa'ban berarti niat poso sakban karena Allah kalau dengan sahur nanti misalkan oh sahur ini berarti meni poso di bulan sakban niat poso sakban nah pertanyaan kedua kalau misalkan orang itu biasa poso Senin gemis saya ingin datang bulan sakban ada dua pendapat Pak pendapat yang pertama niat tidak boleh digabung karena ada permasalahan sendiri poso kemis ada sendiri poso senin ada sendiri poso jumat eh saban ada sendiri. Tetapi ada dua yang benar yang kedua selama selama yang dilakukan itu sama dan waktunya sama boleh niat digabung selama yang dilakukan itu sama di waktu yang sama bosoh senin kemis di bulan sama waktunya di kemis maka niat aku niat Toso sakban, aku juga niat Toso kemis, pendapat yang kedua ini boleh saya kira kare kalian yakin pendapat yang mana. Nanti Allah akan menilai sendiri. Yang penting tidak keluar dari syariat. Bodoh berdoa salat, loh. Salat. salat sunnah, pak maghrib Iya. sholat, Salat sunnah, pak maghrib orang datang, golong sholat, durung, belum sholat, maghrib berarti kalau kepingin jamaah takdir Allahu Akbar di belakangnya orang sholat sunnah tadi ada yang menginstruksikan seperti ini Allahu Akbar, mari Allahu Akbar baru lepuk, kan Orang yang gak ada lepuh jering -je langsung mengerti salat asing salat sunat itu langsung nilainya 27 kali salat sendiri bisa bisa karena yang dilakukan sama yang dilakukan sama gerakannya bacanya juga sama di waktu yang sama sekarang kalau misalkan sholat yang lain misalkan sholat mayit sholat mayit kan Allahu Akbar bing bapak takdirnya Ya, Allahu Akbar padahal ada uang uri sholat maghrib betul syakit makmum. kenapa? karena tidak sama juga ya? sih? nah itu jadi pendapat yang kedua tadi boleh kalau niat aku tak poso Senin kemih, sekarang poso Sakban itu di, ada pendapat yang kedua itu diperbolehkan yang lain <tuh> tadi Ustaz menjelaskan masalah kuasa Sakban ya. insya Allah kita sudah paham yang saya tanyakan sekarang kuasa Rojab itu Ustaz saya kan panjang rojab itu ada saudara kita yang puasa sebulan penuh itu gimana yeah. puasa rojab itu sudah kami peliti ya Bu sudah kami lihat hadisnya bahwa rata-rata puasa yang dari rojab itu dinilai sebagai hadis yang lemah hadisnya if tapi kalau banyak yang kepingin ruh apa bahasanya hadis itu yang panjang dan banyak di puasa rojab, itu rupanya hadisnya dikumpulkan di dalam sebuah kitab nama kitabnya Durrotun nasihin nama kitabnya banyak yang berkenaan dengan puasa rojab. Tetapi dinilai oleh banyak ulama, hadis yang berkenaan dengan rojab itu banyak yang do'if. Do'if itu lemah. Kalau lemah ya, jangan kalau kita, Pak Bu, kalau saya misalkan saya tidak memakai sebagai dasar hukum untuk beribadah karena hadis sudah itu, itu oleh ahli hadis bahwa itu lemah nah ibadah kita itu harusnya mencari dasar hukum yang hukum itu tidak bertentangan dengan syariat agama dan tidak bertentangan dengan Quran saya pernah membaca satu nama nama hadis bang. Tapi hadis ini sebenarnya dari siapa, provinya siapa, Anda tahu? Cuma ada disebut hadis, muni, ya ten? salah satu diantaranya jika orang berwudu, setelah wudu terus diusap ya ten? airnya terus dikepleskan ini. Ya. Maka percikan air itu... Menjadi malaikat tujuh puluh ribu, semua malaikat mendoakan kepada Allah ampunan kepada orang yang berwudu tadi nah sekarang pertanyaannya: "Pak, bu, malaikat itu diciptakan oleh Allah dari apa?" Dari cahaya. Kalau di sini, di, di kebiasaan ini, kebelasan buat air dan namanya gak cocok ini enggak, maka ketika gak cocok kita jangan mengambil dipakai sebagai dasar untuk ibadah dan jangan dipakai untuk berkeyakinan kesana Adalah. kalau kita memakai yang tidak sesuai dengan dasar yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an hadis itu mesti menyambung dengan Quran, boleh gak? nggak nyambung berarti yang depending hatinya bukan Quran yang izin dibuang hatinya depending dice udice udice aku jadi hatinya depending kalau dilanjutkan maka ibadahnya Rasulullah fahuarokdun maka itu semuanya menjadi tertolak ada orang yang melakukan, ya, monggo melakukan. Saya tidak melarang siapa saja boleh melakukan, tetapi saya sarankan, Bapak Ibu sekalian, kalau ibadah kepada Allah itu carilah dasar yang sohe, yang sesuai dengan aturan Allah. Agak apa, ibadah itu Bu dasar hukumnya yang kuat adalah perintah jangan melakukan sebuah ibadah kalau tidak ada perintah dari Allah dan tidak ada contoh dari Rasul ojo melok ibadah walaupun yang seorang kampung ibadahnya, model ini tapi kalau itu tidak diperintah oleh Allah dan tidak dicontohkan Rasul jangan ikut kalau kamu ikut, ada hadis sopo sing sehingga melok perintah Rasul radun semuanya tertolak. Kalau tertolak, nopo, sia-sia kan? Siji tertolak gak oleh opopo nomeluru nah, perbuatan yang menentang Allah, karena ibadahnya seperti itu tidak disarankan, tidak diperintah oleh Allah. Pasti resiko, bagus. Resiko. Cuma Wongi, Wahmayasurun, enggak ngerti kalau dirinya resiko banyak melodi oh, umumnya ini, ojo oh, umumi ibadah ini jangan umumi dasarnya. jadi oleh Usul Fakih ini mengatakan ini semua ibadah semua ibadah haram, ngather kecuali yang diperintah. kalau itu Usul Fakih semua ibadah haram kecuali yang diperintah. jadi yang yang diperintah itu titik Betul, kata hanya sedikit yang diperintah itu semua haram, tapi orang mencari yang tidak diperintah. usah tentang makanan, beda semua macam makanan halal. Oke. Semua halal, bus pokok itu di halal, halal, halal, kecuali yang dilarang yang dilarang titik, titik gak ake tapi apa wong boleh di dilarang? apa? banyak wah oh, padahal saya dilarang lu titik tapi di ya iya wong uang-uang lah, halal, wakak tapi, gak apa-apa yang halal Aku itu jeningi dolem untuk dirinya sendiri dia enggak ngerti wah maya dia enggak tahu kalau itu mencelakakan dirinya sendiri. Nah, tanda, ya. nah, kata, buka -buka pertemuan ini, ini. Oke, buka -buka. Oke. Semangat, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait kebiasaan Keterlambatan dalam melaksanakan, Mereka terutama masalah sholat lima waktu. Okay. Nah. E, sering keterlambatan atau memang sudah menjadi kebiasaan, e, termasuk sholat lima waktu. Apakah itu bisa dikatakan sebagai ciri karena kita? mendahulukan kepentingan dunia walaupun kita tetap salat tapi terlambat itu yang kita lakukan terus-menerus terima kasih oke okay. salat itu sudah diatur oleh Allah karena mau kuta waktunya sudah ditentukan Quran itu Jadi, Al-Quran telah membicarakan tentang waktu solat, bahwa solat itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Berarti, solat ini tidak boleh, ini no. kan okay. menjadi okay, surat 4 Ayat 103, nih gue Allah menyatakannya <tuh> di akhir ayat nih gue sebutkan ya Fa tem, faaqimu solata, inna solata kanat alal muminina kita bermauqta, maka dirikanlah solat. Itu sebagaimana biasa, sesungguhnya sholat itu adalah sebuah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, waktu sholat itu Pak Bu pernah, Rasulullah ketika uh, sholat diperintah oleh Allah itu, Rasulullah diurui malaikat Jibril. Jadi, ingatkan. Hari pertama, heboh. <coughs> waktu pertama, duhur. Malaikat Jibril datang pada Rasulullah waktu awal. Terus, nanti waktu asar datang lagi waktu awal. Maghrib bisa subuh, oke okay, awal-awal besok. apa? Malaikat Jibril datang pada Rasulullah di waktu akhir sholat duhur, di waktu datang lagi di waktu akhir sholat asar waktu akses alam maghrib, isya' subuh ngajari Rasulullah caranya sholat gurulah siji muridah siji gurulah malaikat Jibril muridah Nabi Muhammad Alaihi ala SAW pasti bener ya Pak Bu seolahnya gak ngantuk ya, gurulah siji muridah siji saya cek gurulah siji muridah siatus saya ngantuk bisa sepuluh, bisa lima ya bisa separuh barang nah, Bapak-Ibu sekalian setelah itu, pernah Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, Rasulullah disuruh imami. Pas Malaikat Jibril datang, si sholat buhur wuye, ketika Rasulullah melihat waktu matahari, ada matahari, itu bayang-bayangnya, dengan panjangnya bayang-bayang dengan Allah, Berdirinya benda itu sama, jadi benda itu dan bayang -bayang itu bayang-bayangi, bodoh. Ikut terakhir untuk selantur. Oke, berarti di antara itu dari awal sampai terakhir itu tadi itu waktu yang ditentukan oleh Allah. Namun ada hadis riwayat Bukhari, bapak-bapak sekalian, Rasulullah menyatakan karena ditanya oleh ibu mas'ud, uh, amalan apa kanji nabi yang sangat disukai Allah, dicintai Rasulullah menjawab ini as sholatuh fi waktiha ala waktiha kamu oh, tidak hadis ini as fi awwali waktiha sholat tepat pada waktunya, disitu salat di awal waktu itu adalah perbuatan ibadah yang dicintai Allah kalau Allah cinta kemana larinya, Bapak, Bu? kemana? beri dalam kan? kalau beri mesti ke surga maka prinsipnya sholat itu begini kita jadi orang beriman, dah, Bu? harus di dada ini, ditancapkan ini dalam dada sholat bukan sisa kerja Bapak? kududu di anak ini, begini Salat bukan sisa berseni sepeda motor. Sudah. Salat bukan sisa gawe kurungannya PT. Halo? Kadang-kadang wong iku nang sawah. Wong ini pekerjaan selesai baru salat. Itu yang tidak tepat, Bu. Ketika dia melebihi dari Waktu yang ditentukan oleh Allah disebut oleh ayat Fawailun tadi. Dia hidup sholat, sholat, gak bu, enggak, enggak sholat, enggak enggak, enggak enggak sholat, sholat. Cuma waktunya di akhir-akhirkan tahun, Bahayanya di situ. Jadi bapak-bapak sekalian yang sudah ditentukan oleh Allah waktunya itu, mari kita pakai. Keterangannya, penjelasannya. Dijelaskan oleh Rasulullah tadi Lepas Maghrib Maghrib itu ketika matahari kenapa? Tenggelam ya Sampai waktu sholat isya itu entai. Habis Itu sing merah itu tenggelam Yang merah itu tenggelam Artinya itu Itu waktu sholat isya yang awal namun ada hadis bapak-bapak sekalian Rasulullah itu di Madinah ketika itu sholat isya di malam hari di malam hari lalu Rasulullah menyatakan ini andaikan umatku tidak berat tidak berat akan saya tentukan bahwa sholat isya itu tengah malam Betas. Tapi berat nggak? Berat. Makanya ngaji gitu nih. Kalau ada pengajian, mulai mulai maghrib sampai isak. Sholat isak ditunda, nggak masalah. Karena waktu yang paling baik itu tengah malam. Betul. Tapi nggak like sholat door ke isak aku. Wahai sholat. Kalau kita teruskan nanti kita campur dengan asar loh. sholat menunggu di campur sampai asar. Posisi apa? Orang boleh mencampur sholat dalam satu waktu itu orangnya harus pergi. Kalau nggak pergi nggak olah kamu. Itu masalahnya. Jadi saya kuatkan, sholat bukan sisa rapat salat bukan sisa pekerjaan. Jadi kalau misalnya ada rapat, waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, kita sedang berada di waktu salat zuhur. Rapat kita skor dulu, ayo kita salat, bukan menung. Ini waktu zuhur, kita diam dulu, kita skoros. La ilaha illallah. Kita lanjutkan rapatnya. Betul enggak? Enteng jis, yes, nggak terdengar. <tuh> Kata. <tuh> rumah norek temenan teman rumah norek. Jadi <tuh> itu duduk, artinya duduk. Sholat itu sisanya rapat dulu. Alhamdulillah rapat aja sholat buatan. Tapi perbuatan semacam itu loh, banyak yang melakukan. Yang paling ironis, si rapat tak mir masjid. <tuh> bahkan tentang pembangunan masjid suradi tidak tunda wirulis pelawul oke kasih. Bapak dan Ibu yang terkasih mudah-mudahan pertemuan ini diperuntukkan ya Allah Subhanahu Wa Taala kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu ilaha, ilaha anta astaghfiruka wa atuubu Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.